Mengapa saat mau selesai buang air kecil atau pipis seorang pria sering mengigil dan merasa seperti kesentrum? Hal ini terjadi karena adanya kontraksi otot-otot dalam dinding kandung kemih yang diperlukan untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Kontraksi ini dapat menyebabkan sensasi mengigil pada pria, terutama jika kandung kemih sangat penuh atau jika pria menahan buang air kecil untuk jangka waktu yang lama. Saat seorang pria buang air kecil, urin mengalir dari kandung kemih ke uretra dan keluar dari tubuh melalui penis. Proses ini dikontrol oleh sistem saraf dan otot panggul yang kompleks. Kandung kemih memiliki dinding otot yang membantu dalam proses pengosongan. Kontraksi otot-otot ini terjadi secara bergantian, menghasilkan tekanan pada urin sehingga keluar dari tubuh. Saat urin mengalir keluar dari tubuh, suhu tubuh dapat turun secara drastis. Ini disebut respons termostatik. Suhu tubuh diturunkan untuk mengeluarkan panas yang dihasilkan dari proses metabolisme saat mengeluarkan urin. Respon ini memicu kontraksi otot-otot untuk menghasilkan panas tambahan, yang dapat memicu sensasi menggigil pada pria. Sensasi menggigil ini juga bisa disebabkan oleh perubahan suhu tubuh saat air seni dikeluarkan. Ketika air seni mengalir keluar dari tubuh, suhu tubuh bisa turun secara drastis, yang dapat memicu respons menggigil pada tubuh. Namun, jika sensasi menggigil yang dirasakan terus-menerus atau sangat tidak nyaman, hal itu dapat menjadi gejala masalah kesehatan yang mendasar seperti infeksi saluran kemih, prostatitis, atau masalah neurologis lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter jika mengalami sensasi menggigil yang berlebihan atau menyakitkan selama buang air kecil. Jadi kesimpulan dari kejadian harian ini adalah seorang pria mengigil dan merasa seperti kesentrum saat selesai buang air kecil karena adanya perbedaan suhu tubuh saat air seni yang bersifat panas dikeluarkan yang membuat suhu tubuh menjadi tidak seimbang lagi dan otot-otot akan mengalami kontraksi sehingga muncullah gejala seperti kesentrum atau mengigil. Jawaban dari pembahasan ini bersumber dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli yang dimuat dalam jurnal dan artikel diantaranya adalah 1. Postmicturition Convulsion Syndrome, A Report, The Journal of Urology, Volume 174, Isu 2, PP. 617 Break 618, 2005 2. Postmicturition Symptoms in males. A based Study of 2,021 Men and Women, Neurology and UroDynamics, volume 36, isu 2, PP. 403 Break 408, 2017. 3. Postmicturition Symptoms in Men, Prevalency and Associations in a Population-Based Survey of Australian Men, International Journal of Urology, volume 24, isu 2, PP. Satu empat tiga Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat.